Pertarungan ini tidak sesulit dengan yang terjadi di labirin. Jangan memuji Initiate kesabaranku retreat. atau aku. Okay. Selangkah lebih dekat menuju kemenangan. Perjayaan Minun akan dikenal di seluruh negeri. Amarah Minun! adalah kekuatanku Hidup adalah suatu cobaan Kita tidak mungkin sendiri di dunia ini Itulah kekuatan terbaik jika kamu mengendalikannya. Ha! Mereka harus diberi pelajaran. tidak akan pernah menyerah untuk bangsaku. Wait. Palu ini akan kuayunkan kepadamu. Hmm. Hidup adalah suatu coba Hal ini akan dihaidunkan kepadamu Selangkah lebih dekat menuju ke Jangan menguji kesabaranku atau amarahku Kita tidak mungkin sendiri oh. mengenai hmm. Aku tidak akan pernah menyerah untuk bantuan okay, Pertarungan ini tidak sesuai yang terjadi di labirin. Launch, attack! An ally has been slain. Terbaik jika kamu mengendalikannya. Hmm. ini akan ku kepada Pertarungan ini tidak sirip dengan yang oh. menuju kemenangan. Initiate retreat, initiate retreat, attack the Lord. Perjayaan menun, akan digunakan di seluruh negeri. Attack the Lord. Keep an eye on the map. Karsat apara, bow and mark. Darah binon yang menarik di tubuhku Aku tidak akan pernah menyerah untuk masaku. Masalah adalah kekuatanku Retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Request backup. Ha, mereka harus diberi pelajaran. Amara adalah kekuatan terbaik jika kamu meninggalkan sendiri di dunia ini Di An enemy has been slain. Palu ini akan kuayunkan kepadamu. Your team the Untuk darah minoan yang mengalir di tubuh. Mereka harus diberi Masalahmu adalah sekuatan. Aku tidak akan pernah menyerah untuk bangsa retreat Initiate retreat Jangan menguji kesabaranku atau amarahku Initiate retreat Initiate retreat kita tidak mungkin sendiri Request di dunia ini. Backup. Destroyed.